Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ini Balapan traktor Ini, ini traktoren Wah ini pelayunya kok gecer Ini situa ini Ini situa kayak Nah situanya ini. Wah kayaknya Sekali, saya klik ikuti terus. Jangan lupa like dan subscribe agar channel saya bisa berkembang, halo. Yo, yo, yo Sam sengak guar aku mongkok eh mongkok mongkok Lolo no carane tantam terus iki rene mbak lurus e Lolo lolo lolo ha lo. eh hey. yo yo yo yo sam <tuk> sengak buat mongkok mongkok ini deh mongkok meni ini malah sampai Sandol sampai balapan di balapan motor Jumrah. itu balapan traktor 여, Súng xanh, cá